Halo Sobat Rumah 21, salam properti bersama Bro D. ini saya ada di Arumaya Residen. kita akan bincang-bincang eh, seputar Arumaya. Ini Arumaya Residen ini dibangun oleh Astraland, Konsorsium Astra Property dan Hongkong Land. Kita akan ajak bincang-bincang marketing head dari Arumaya Residen, ada apa aja di sini dan kedepannya mau seperti apa. Ikutin pembicaraan kita seputar Arumaya. Come on nah, sobat ini ada Pak Ridho nih halo eh, Pak Ridho, apa kabar? baik pak ya, minta waktunya bro, kita ngobrol-ngobrol ya yuk sini aja kali boleh, silahkan duduk pak gimana Pak Joko? Sehat-sehat. Ya, sehat, ya. Jadi kalau aroma ini tadi kan aku lihat nih kayaknya ya. udah ready ya ini ya udah betul. udah udah siap-siap terima. Betul, betul, betul, betul sekali. Mungkin dulu Pak Joko ke sini di sini masih masih groundbreaking, belum ada apa-apa. Ya. Kita juga dulu kan di tempat pandemi ya 2 tahun tapi developer ini Astra dan Hong Kong Land ini kita membuktikan diri sangat komit sekali. Astra Land mm -hmm. ini tetap bangun terus gitu ya, jadi komitmennya uh, sangat-sangat dijaga sekali. Mungkin temen-temen dari, uh, bilangnya apa nih sahabat properti? Sobat, sobat rumah dua satu, sobat rumah dua mungkin bisa bisa mengetahui bahwa uh, developer kita ini sangat komit sekali ya dari Astra Ini Astra Land. ini Betul. join apa tadi? Join venture antara Astra Properti dan, property Hong, dan, Kong dan Hong Kong Land. Betul. Wow. Jadi sekarang mungkin bisa dilihat di belakang kita Pak Joko ini adalah uh, fasilitas ya ada kolam Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut ya Pak ya. ya, ya. Nah ini uh, aromanya keadaannya sekarang sudah sudah siap huni tentunya dan bahkan yang tertulis di PPJB pun kita serah terima tuh di Desember. Kenyataannya kita lebih cepat justru Udah mulai sudah mulai bisa serah terima sekarang. Serah terima wow. secara bertahap ya. Jadi dari situ juga kita uh, dari sisi developer membuktikan diri bahwa kita adalah developer yang sangat sangat komit sekali itu salah satu selling point yang selalu kita sampaikan ke uh, para customer kita tentunya, Pak Joko. Ya, ya, aku tuh tertarik banget, karena ini kan premium market, hmm persis di pinggir Simatupang, iya, yeah. iya yeah, kan, betul persis di jalannya gitu betul, kan? betul. dan kalau bahasa saya tuh selangkah ke Lebak Bulus, banget, banget. Nah apa yang yang unik di sini nih, yang unik yang fasilitasnya yang okay. jadi khasnya di Arumaya Residen ini? Iya, yeah, iya. Yeah. Ini, ini uh, menarik sekali ya. Tentunya uh, Arumaya Residen ini secara lokasi yang tadi Pak Joko bilang memang sangat-sangat okay. strategis dan bisa dibilang selangkah kita ke MRT Stasiun Fatmawati dan Lebak Bulus. Oh ya, ada Fatmawati juga. Secara lokasi ya. kita di tengah-tengah <laughs> nih Pak Joko ya di iya, iya, antara iya, iya. Fatmawati dan Lebak Bulus dan kita juga nanti akan uh, sediakan free shuttle bus yang akan mengantar customer kita oh, ada. Gitu, free ya, ya. Ke, ke stasiun uh, wow. MRT terdekat gitu. Itu salah satu selling point uh, dari kita. Dan juga yang paling penting uh, ketika kita berbicara uh, fasilitas di deretan Simatupang ini kan kita nggak bisa pungkiri banyak kompetitor kita ya gitu berderet iya, iya. lah di sini. Nah apa sih kenapa sih uh, harus beli Arumaya? gitu, kenapa harus uh, apa namanya investasi di Arumanian? Apa sih keunggulannya dibanding proyek sekitar gitu ya? Nah dari si fasilitas aja kita punya mungkin di belakang uh, kita sendiri ini ada uh, the only Olympic length Sky Pool ya kita. Olimpik apa? Olympic length Sky Pool. Wow. Nah, ini uh, kolam renang yang panjangnya standar olimpik itu luasnya ataupun panjangnya sekitar 50 meter. Panjangnya ya. 50, meter. 50 meter. Standar olimpik. Kedalamannya? Olympic. Kedalamannya 1,2 meter. Standar standar wow. ya, dan ini posisinya tentunya berada di lantai paling tinggi kita, di lantai 25. Sambil renang bisa lihat kota Jakarta. Oh iya dong, <laughs> wah keren banget lah pokoknya, mungkin uh, sahabat rumah 21 nanti bisa kapan-kapan uh, main ke sini bisa ngelihat uh, realnya sih seperti apa, jadi jangan sampai wah, mungkin ini Pak Ridos sama Pak Joko cuman ngomong doang nih uh, lokasinya mungkin kayak gimana nah, kalau sudah datang ke sini nanti bisa merasakan feelnya, bisa merasakan uh, sensasinya, posisinya ya, kalau renang ya, ya. di atas ketinggian dan bisa melihat double view lagi ke utara bisa menghadap ke city view, dan ke selatan itu bisa menghadap ke mountain view, keren banget Pak Joko Oke, jadi sobat rumah 21, kalau apartemen itu kan dikenal ada lower, middle, upper dan premium. Rumahnya ini segmen premium, tapi harganya masih di bawah gitu loh, ya kan, nah, Kelebihannya ini di Simatupang ini kan kalau kita bicara namanya Transit Oriented Development, itu kalau di Jakarta nanti ada jalur MRT, ada jalur RT. Nah biasanya unit-unit apartemen yang nanti dilintasi MRT itu adalah yang segmen atas dan premium. Nah ini lokasi Simatupang, itu adalah kawasan bisnis baru, layaknya, ini Subroto Subrotonya Jakarta Selatan, ya, Jakarta yeah. Subroto juga ya, Jakarta Selatan, Jadi, yeah. Jakarta Selatan kita identik dengan CBD, uh, CBD. Ya, di sepanjang Simatupang akan banyak nanti CBD-CBD uh, dibangun, dan nantinya ada MRT dari Lebak Bulus sampai Taman Mini, dan itu melintasi sepanjang yeah. Jalan Simatupang, hmm. dan unit di Simatupang itu sudah sangat Terbatas sekali, pastinya. Makanya, kenapa pemerintah? MRT sampai lebak bulus nih, kan ya. itu kan lintasi Matupang yang memang future-nya ini akan menjadi satu lokasi yang uh, digadang-gadang akan menjadi the next CBD-nya Jakarta Selatan selain oh. Sudirman ya. ya, tentunya kan Sudirman sekarang bisa dilihat sudah uh, crowded ya, mungkin banyak beralih ke sini dan orang-orang ekspat pun sudah, sudah uh, ada beberapa yang berkantor di sini, bahkan sudah banyak ya, semenjak pandemi kita sudah ke new normal lagi dan tentunya uh, nilai investasi di daerah sini akan terus meningkat tingkat signifikan kalau di Arumaya Residen ini yeah. yang sudah terjual berapa persen Bro? Kurang lebih sekitar 70% ya, Wow. Penjual. Ini sangat-sangat... cepat. -sangat rumah ya, 21, kalau apartemen udah 70% itu udah yeah. oke okay banget. Jadi Betul. masih ada unit yang... Masih ada masih unit, unit yang di bisa unit di ya. Sekarang ya. apa, unit yang tersisa ini? Di kita, uh, sebelum berbicara unit, mungkin saya ingin menjelaskan total unit al sendiri, yeah, kita yeah, sekitar yeah. Uh, kurang lebih di 296 unit. 296 ya, itu terdiri maaf. dari tipe studio, satu bedroom, sampai yang paling besar itu di tiga bedroom, Pak Joko ya. Jadi, yeah. uh, penjualan... studionya itu berapa luas paling kecil? Studio kecilnya? itu paling kecil kita di 34 meter. Oh, oke. Okay. Saya rasa untuk studio 34 sih spesies ya. Spesies, so, spesies. Karena lain, Rumah 21 biasanya an. premium itu jarang ada studionya. Betul. Jadi ada studio Asal, tapi luasnya unik 34-an ya? Iya 34 meter dan paling kecil ya. di bawah semua. Oh, oke, okay. oh ada di bawah semua. Iya, hanya di lantai 1 sampai 3 aja Pak Sudah Joko. habis sekarang? Dan sudah habis, gitu. <laughs> Jadi sekarang uh, bagi uh, sahabat Rumah 21 mungkin hmm. uh, yang yang berminat di aromanya kita tersedia pilihan di tipe 1, 2-bedroom, dan 3-bedroom, hanya tersisa satu unit aja, Gito. Oh, yang berapa? 3 bedroom tinggal 1 unit? Tinggal 1 unit. Studio habis? Studio habis. Tinggal 1-bedroom dan 2-bedroom. Bedroom. yang masih banyak pilihannya tentunya. Jadi gitu. kalau nanti saya misalkan sobat, rumah dua satu hmm. tetap mau cari yang Studio, aku dengar ada pengembangan ya nanti ya. Betul. Nah, nah ini, ini menarik nih Pak Joko. Ini sangat menarik sekali. Kebetulan kita baru launching produk ini ya, sekitar tiga minggu yang lalu lah ya. Oh, baru It, launching ya. itu? Nama projectnya adalah Garden Villa. bedanya Garden Villa sama bedanya adalah Garden Villa ini kita uh, mempunyai konsep yang unik sekali yaitu Low Rise Apartemen oh, yang low -rise hanya ya. ada empat lantai aja. Oke. Okay. Uh, dan kita punya satu uh, lantai di ground floor semua itu betul-betul serasa tinggal di rumah. Okay. dengan ceiling tinggi 4,2 meter, mungkin nanti kita sama-sama ke sana ya, oh, iya, ke unit. bisa melihat seperti apa sih, gitu ya so unitnya ya, Pak Joko, seperti iya. itu. Jadi ceilingnya berapa tadi? 4,2 meter. Wow. Tinggi sekali. Itu berapa? Luasnya berapa? Luasnya kita start untuk tipe 3 bedroom itu di 127 meter, okay. ada yang sampai 130 meter yang paling besar. Oh, 120 yeah. sampai 130 30. itu unitnya aja ya, bangunannya ya? Betul. Oh, Oke, okay. terus itu bedroom? Dua bedroom juga ada beberapa variatif, dan kita juga ada e, salah satu yang kita unggulkan di dua bedroom ini, yaitu mempunyai semi-private lift, jadi belas oh, ya? satu lift untuk dua unit. Wah jadi begitu keluar lift Pak Joko itu kanan kiri -kan itu langsung ke unit. Itu oh, keren banget. Kalau yang tadi, ground floor mm -hmm. itu kan bisa diakses langsung. Betul. Dari garden-nya. Yes. Jadi, Udah kayak rumah. Iya, rumah Itu bang, ada bang, berapa bang. unit itu? Itu hanya ada empat unit aja, Tiga 3 bedroom 3-bedroom, 4 hanya unit. ada 4 Terus, unit Ada lagi tipe satu bedroom Berapa itu unit? Itu di 17 unit, ya tipe 2-bedroom. Enggak, yang di ground floor unit. ada. Jadi ground floor cuma ada 2, 1-bedroom-nya. 1-bedroom-nya 2, 3-bedroom-nya 1. 2-bedroom-nya 1. bedroom nya 2, 2 3 bedroom nya 3 bedroom nya 1 3 bedroom nya 4. 4, jadi total 7. 7 unit. Unit dari satu floor di ground floor area. Oke. Okay. Jadi udah kayak landed itu ya? Kayak landed sekali. Kayak landed. Ya, yang two bedroom ya nanti semi private Semi private Satu lift bisa untuk dua unit ya? Yes. Wow, Betul, keren. Keren banget. Tapi keren. yang menarik ada studionya juga. Ada studionya juga. Ada berapa unit studionya? Studio, studio kita ada 21 unit. Ya, itu oh, uh, okay. size-nya bervariasi, itu okay. starting dari 36 meter, sampai yang paling besar itu di 46 meter. Wah, wow, studio 46 meter. Bayangin mungkin Sobat Rumah <laughs> Kalau di dia, apartemen ya. lain, udah one-bedroom. itu, itu kalau di tempat lain, mungkin bisa dibilang one-bedroom, tapi di kita studio. Dan itu dari layout-nya pun sangat unik sekali. Oke, okay, Sobat Rumah satu. kalau yang di apartemen ini tadi, hmm. one-bedroom, uh, studionya sudah habis. Yeah masih dibuka 21 unit, ya yeah. studio, tipe studio, dibuka lagi di Garden Villa Lores, yang 4 lantai, yeah. totalnya aku dengar 59, 59 unit, gitu. ada di ground floor ini ada 7 unit yang yeah. bisa diakses, langsung, dari garden layaknya rumah tinggal atau landed house, yeah. untuk 2 bedroomnya ada semi, privately, yes. Jadi, sobat, rumah 21 puluh satu, buruan nih. Hmm. Uh, biasanya tipe studio. Kalau saya ngatakan sebenarnya ini nggak studio nih, one bedroom. One bedroom, ya. bedroom. karena luasnya udah 30 puluh <laughs> sampai empat puluh meter. Betul, karena, uh, kan dan jumlahnya cuma 21 Itu paling yeah. juga akan cepat keserap ya. Yeah, makanya, pengalaman dari sebelumnya kan Aduh, paling duluan habis ya, tidak sampai satu tahun sudah habis ya. Wow, untuk yang rumah ya, apartemen untuk yang tipe studio. Nah, ini pun Garden Villa. Pun kita sudah ada beberapa calon bayar yang mau datang gitu, jadi bisa segera duluan datang sini, dan bisa ngelihat lokasinya, unitnya seperti apa, dan fasilitas apa yang diberikan. Wah oh, keren. Hmm. Ini tempat Rumah 21, Buruan nih uh, uh, yang studio, sama one-page yeah. ini masih biasanya paling duluan, nih, rebutan ya. Iya. rumah uh, Rumah 21 bisa hubungi semua agent yang yeah. berpartner dengan uh, Arumaya, ya rata-rata yeah. agent-agent yang di di oh, Jakarta eh. atau yeah. Jakarta Selatan itu sudah menjadi partner, Betul, dari proyek Arumaya Residen dan perlu diketahui juga dari sisi harga ini adalah harga perdana, oh, bakal naik biasanya. Harga, biasanya bakal <laughs> naik nih gitu. Jadi sebelum harga naik yuk bisa segera gitu ya bisa datang ke sini mungkin bisa langsung menghubungi agent agen uh, terdekat anda tentunya ya. Oke okay, sobat rumah 21 saya mau update ya. Sekarang Roma 21 ini kan uh, kita buat kita dirikan ya kita bangun sebagai referensi. Uh, untuk semua orang mengenai real estate market and reator, jadi kita akan bicara mengenai properti, kita bicara mengenai pembiayaan properti dalam hal KPR, dan juga kita akan bicara banyak perihal properti agent, ya kan? Nah itu ada jadi jadi jadi uh, uh, concernnya daripada uh, rumah 21. Oke, okay, jadi kalau di apa namanya, di premium, premium segmen itu rata-rata tipe terendahnya itu adalah one bedroom, tapi spesialis Arumaya ini yang existingnya sudah habis, sekarang dibuka lagi eh, di Garden Villa ada 20 unit, 21 unit 21, ya? eh, tipe studio, Sobat rumah 21, uh, uh, silahkan buruan untuk mendatangi agent agen yang ada di Jakarta Selatan. Uh, saya mau update begini, apa namanya, biasanya itu para pengembang itu akan menaikkan harga itu uh, based on dua hal, satu adalah waktu, ya tiga bulan sekali biasanya dia naik, atau jumlah unit ya, kalau jumlah unitnya udah terjual sekian, misalkan 5, 10, dia akan naikin walaupun belum tiga bulan. Jadi ini pung, pung baru di launching dan grand launchingnya nanti kan akhir bulan ini kan, uh, buruan datangi agent-agent -agen terdekat untuk beli atau untuk mendapatkan unit-unit di Arumaya Residen maupun di uh, Garden Villa. Yeah itu selain yeah. tadi kolam renang, terus kemudian ada residen, ada villa. Yeah. Fasilitasnya apa lagi itu? Aku dengar ada fitness, ada, ada ruang bermain gitu. Ada ada, ada kita okay. punya uh, Pak Joko di lantai 5. Itu untuk aroma residence ini kita punya full fasilitas. Jadi okay. di lantai 5 itu tidak ada unit. Di situ Jadi ada Tadi satu lantai betul, di satu lantai 5 itu lantai fasilitas rumah. untuk Betul. kalau konsepnya live work and play and man ya. itu play-nya di situ, ruang bermain. Oh, iya, okay. di situ ada floating cabana, ada kids pool, ada children playground, hmm. terus juga ada multi multi-function room, ada seating, multi-function area. room itu bisa untuk apa aja itu? ini ya, mungkin nanti bisa dipakai untuk event-event uh, keluarga, mungkin nanti uh, Pak Joko kalau beli di sini, nanti bisa uh, adain arisan lah, ataupun acara temu teman segala macam itu okay. bisa digunakan, namanya juga kan multi room, bisa digunakan untuk apa aja? kalau lantai 25 ini selain mm -hmm. kolam renang, yeah. infinitif, Ya itu, apa lagi di sini? nah di sini juga kita, uh, kebetulan lokasi kita sekarang, nah, ini ruangan itu ini apa ini ya? ini adalah multifunction room, oh ini ya. multifunction, jadi ada di lantai 5, ada di lantai 25, jadi kalau saya mau Tuh. buat arisan, oh, mau boleh ketemu dong. Reuni boleh, boleh. bisa ya, bisa boleh, di sini ya? boleh, di sini, ya. terus juga ada barbeque area, ada barbeque area, oke, okay. fitness, okay. ya, fitness area, dan fitnessnya juga ruangannya sangat menarik sekali, jadi uh, sahabat dua 21 mungkin bisa sambil treadmill, itu view-nya langsung ke, Gunung Salak, Wow, keren sekali, kalau di Garden Villa aku dengar juga ada fasilitas, ada kolam juga. Apa ada poolnya juga. Pool juga, di Garden Villa juga di uh, rooftopnya itu ada pool juga, cuman memang secara size tidak sebesar yang di apartemen, oh, gitu. Oke. Okay. tapi uh, karena kita satu kawasan gitu, ini sharing facility ya Pak Joko, penghuni hmm. um, Garden Villa boleh menikmati fasilitas yang ada di apartemen, seperti okay. itu, so, sharing facility. Oke, okay, mungkin pertanyaan terakhir ya Sobat 201, kalau kita nanti punya unit di sini, yes. aksesnya bisa dari hmm. dari mana aja, dari Simatupang bisa langsung ya? Bisa, oh. bisa. jadi secara akses uh, kita nanti bisa lewat uh, jalan TB Simatupang tentunya, ataupun lewat uh, sebelah Klinik Mata Nusantara itu ada jalan Lebak Bulus Raya 1, jadi secara lobi kita ada dua ya, okay. lobi utara, uh, lobby timur dan lobi barat gitu, nah lobi okay. timur nanti bisa diakses melalui jalan TB Simatupang, dan lobi barat bisa diakses melalui jalan Lebak Bulus Raya 1. Wow, gitu. keren jadi, banget berarti ya. Keren, Aksesnya atau? dua ya, bisa Betul. dari Simatupang, tupang juga bisa dari jalan lebah ya. Betul, oh, Betul Oke. Okay. sekali. Uh, sobat rumah 21 itu tadi uh, Arumaya Residen, Garden Villa Residen, ini adalah premium segmen dan saya memang uh, surprise waktu melihat unit ini ya, uh, terutama yang Garden Villa tadi. Uh, jangan lupa like, comment, and subscribe channel rumah 21 supaya selalu dapat update seputar real estate, murgit, and realtor. Salam properti! <laughs>